udah guys selesai Cukup kayak gitu aja ya Jadi kalau untuk proses pemasangannya ini kan Cukup mudah ya Masang <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys jumpa lagi bersama Global Techno ya Oke okay, jadi Hari ini kita dapat kasus Atau servisan HP Nokia 105 nih ya, ini adalah model TA1034 nih guys di sini. Jadi kasusnya HP ini tuh ketika untuk telepon Dia yang sana tidak kedengaran suara kita gitu ya Secara mic itu normal, artinya nada drink berfungsi dengan baik Nadanya muncul, cuman lawan bicara kita yang tidak dengar apa yang kita sampaikan gitu ya Jadi micnya nih guys ya Beginilah caranya memperbaiki ya Nokia kasus 105 ini jadi pertama kita bongkar dulu casingnya seperti ini guys Lalu kita <tuh> buka habis ya total seperti ini Kemudian micnya ini Micnya ini nanti posisinya ini nih Mic nih Sudah sering banget terjadi ya untuk mic nih 105 Mic-nya kan mic tempel nih mic tanam nih Ntar kita ganti aja pakai mic Cina ya Yang beli itu Itu kebanyakan worth it ya selesai seperti ini mic barunya Oke okay. jadi ini kita ganti kita bongkar yang di sini menggunakan blower ya kita bongkar kemudian kita ganti dengan yang ini gitu guys <tuh> jadi langkah awalnya kita Nyalakan dulu guys blowernya ya untuk melepas ini ini sedikit trik ya cara menggunakan blower guys jadi blower itu ketika kita Nyalakan itu sebaiknya jangan langsung kita pakai guys biarkan dia 2-3 menit ya biarkan panasnya itu merata dulu maksimal dulu kita tunggu sebentar kalau langsung kita pakai itu kurang bagus guys Mm-hmm. <clears throat> tersangkanya ya penampakannya seperti ini. ini, mic ya. Kemudian ini kita tempelkan guys, ini plusnya nih biasanya yang dalam ya, yang tengah Itu kan ada dua tu jalurnya, jadi plus yang tengah untuk ground yang pinggir ya groundnya. Oke langsung aja kita coba guys kita pasang ya. <tuh> Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Ini Udah guys, selesai Cukup kayak gitu aja ya Jadi kalau untuk Proses pemasangannya, ini kan Cukup mudah ya, masang ke bodinya ini Itu kita anggap kalian semua udah bisa lah ya Jadi untuk mempersingkat durasi video guys saja aja dulu Karena mau kita tes soalnya tapi untuk ngetesnya Sedang kita gunakan ngerekam ini ya Oke guys, jadi Demikian tutorial cara ganti mic atau solusi mengatasi HP Nokia Tulalit ya 105 yang tidak ada suaranya ketika digunakan panggilan telepon.